It. Sekitar 8 jam yang lalu Bang Alibata mengupload sebuah video Grimis mengundang slam cover Yuk kita lihat apa yang saya bisa Contek dikit-dikit dari permainan Bang Alibata Oke okay. Oke Skala A mayor pasti masuk jika disisipkan dalam lagu ini. Maksudnya, pasti masuk di seputar-seputar itu. Eits tapi kok kayaknya kebanyakan gitu kali ya maaf kalau slip-slip dikit nah itu menarik juga tuh De -de -de -de -de -de. Nah, itu juga menarik tuh. Dede -de ding ding ding ding ding. <SILENCIO> Jadi eh uh, pakai asnar uh, lima dulu. <SILENCIO> bagus juga itu oh uh. <tuh> tidak ada sini ada colong colongan khusus saya kasih aja deh Terima telah menonton video ini Dan sampai jumpa di video saya berikutnya